oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel saya khususnya awir ofisial terlebih dahulu saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya kali ini kita melakukan pengecekan unit avanza G tahun 2010 masih full kaleng dan orisinal next jo <laughs> masuk youtube jo <laughs> kali ini kita melakukan pengecekan unit terhadap Avanza Tahun 2010 bagian part dalamnya masih orisinil. pengecekan bagian BPKB bagian tulang masih aman fresh mengecehkan terhadap mesin masih original dan no accident karena bagian tulang dalam masih seger dan fresh tidak ada resident mobil ini dan parknya masih original baik interior maupun eksteriornya. Pengecekan. Delapan all... enam. Next, kita lihat bagian belakang <tuk> mana nih? <tuk> <tuk> <tuk> tawar menawar dan ini avanza gate tahun 2010 di support dan subscribe channel ini semoga dapat tumbuh dan berkembang sesuai yang kita inginkan teman-teman. Huu tirulah. Huu tirulah. Abi jangan so. Oh, dia ini Nih tuh ini Pak jadi transfer harga cocok angkat dan melakukan transfer melalui transaksi hari ini hahaha <laughs> Okay, bang nah, ya okay. yeah. bagian ban 18570 r 14 masih bawaan orisinil ban, dan bagian interior dalam juga orisinil. Bantu di support dan subscribe channel ini, semoga teman-teman dapat mencari unit melalui jarak jauh atau kontak ke nomor 08 tentunya terima kasih dan see you next time deal avanza get tahun 2010